Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke guys, selanjutnya ke episode yang kedua ya. tahu nggak bedanya poli sama kamu? Kalau Kuli sayang-sayang paku, kalau kamu kesayangan aku. Yeah. Oke okay, guys, selanjutnya ke episode yang ketiga ya. bro cowok, kalau gabut, palingan ngedit. Kalau enggak, main game lah cewek kau gabut ngecek cowok sana sini oke lanjut ke riset yang keempat guys oke lanjut ke preset yang kelima guys Oke, okay, lanjut ke episode yang keenam, guys. bye Oke, okay, lanjut ke episode yang ketujuh, ya. Oke lanjut ke riset yang ke-8 guys. Oke okay, lanjut ke riset yang ke-9 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-10 guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11 ya. Oke lanjut ke preset yang kedua belas ya Oke lanjut ke preset yang ketiga belas ya Kau langsung, kau kau suka, jalan -jalan Ego, Aku, Oke lanjut ke preset yang keempat belas guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-16 guys Oke lanjut ke presiden yang terakhir itu ke eh terakhir ke 17 belas maksudnya. Oke lanjut ke riset yang ke terakhir itu ke 18 ya. Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya ya guys ya jadi seperti biasa buat yang belum subscribe kalian subscribe dulu channel ini guys ya Oke okay, dan segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya